Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Bilkis Nahda Zahira Rahman, siswi kelas 1 SD. Saya berasal dari Pamekasan, Madura kesempatan kali ini saya akan membacakan Quran surah Al 'Adiyat ayat 1 sampai 11. よし